serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat ada vitamin yang sangat membahagiakan Walaupun ini video semalam bersahabat ya Momen ketika bunda Lesti di makeover Ini terlihat sangat cantik Apalagi melihat senyuman dari Bunda Lesti Outfit yang dipakai pun bukan kaleng-kaleng Masya Allah Idola kesayangan kita Yang tidak pernah redup Yang akan selalu bersinar sampai kapanpun Itu yang diucapkan juga oleh coach Adibal Lesti, sang kejora itu tak akan tergantikan Ini Masya Allah banget Makin cantik, makin keren, makin kece Bunda El Semoga secepatnya bisa meluncurkan single terbaru, amin Kemudian juga bersahabat kita mampir ke postingannya Tevitri Karlina Yang baru saja mengunggah potret kebersamaan Mas Hendra Suami Tercinta dengan Leslar ya, Masya Allah Luar biasa pertemuan idola kesengan kita dengan suaminya Tri Karlina. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita lihat juga, bersahabat ya kalimat caption yang dituliskan oleh TV3. Alhamdulillah, tadi Ayah Hendra ketemu di pesawat sama Dedek Lesti dan Bang Rizky Bilar. Sehat-sehat semangat terus, kalian nanti cobain di simulator ya, Bang. Terbangnya hehe. masya Allah, kita bangga. Kita selalu bahagia dengan Lesti dan Bilar. Begitu banyak orang-orang baik yang sangat tulus mensupport idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, kita juga mendapatkan bocoran nih, persahabat, ya, mengenai OTW-nya Leslar. Kita lihat di unggahan Bu Fir. Tiga jam yang lalu, ada sebuah pertanyaan. Ini pada mau kemana ya, Bu Fir? Ini pertanyaan ya, kepada Bu Fir mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat jawaban dari Bu Fir, ke salah satu pulau yang terletak di Indonesia. Wow, ternyata persahabat, ya. Bunda Lesti, Papa Bilar pasti jalan-jalan atau liburannya di sekitar Indonesia, belum di luar negeri ini prasabatnya, itu bocoran dari bu Fir ya, mudah-mudahan apapun yang dilakukan, semoga lancar, semoga diberikan kesuksesan, amin. Dan selanjutnya prasabat kita intipi outfitnya Papa B. Outfit yang dikenakan oleh Papa Bilar hari ini, ya dimulai dari kaos yang dipakai oleh Papa Bilar. Harganya mencapai Rp 200.273.000. Untuk harga celana pun itu sama banget, ya dibanderol Rp 200.273.000. Dan untuk topi yang dikenakan oleh Papa B ini merek Gucci, bukan kaleng-kaleng. Harganya mencapai Rp 6.976.900. Wow, harga yang sangat fantastis banget ya untuk topinya Papa Bilar Mudah-mudahan berkah, barokah persahabat untuk rezekinya Dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya, amin Kemudian, informasi yang sangat membahagiakan persahabatnya mengenai jadwal Lesti Kejora Yang pertama, manggung dan muncul di TV Itu di acara Hari Ulang Tahun Indosiar 11 Januari 2023 jadwal pertama Dedek manggung dan muncul di TV tepatnya ulang tahun Indosiar. Tuh para sahabat ya jangan lupa tanggal 11 Januari bakal ada kejutan, ada bakal kebahagiaan banyak diberikan oleh Lesti Kejora dengan penampilannya di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 pada tanggal 11 Januari 2023. Mudah-mudahan Bunda L selalu sehat dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Amin. Dan pastinya para sahabat, kita juga masih menunggu Cidu hingga kabar terbaru, serta kabar baik berikutnya dari Lesti dan Billor. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV, yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi. Di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.